Bismillahirrahmanirrahim Background virtual Google Meet terbalik Solusinya demikian teman-teman Buka aplikasi Google Meet Sini teman-teman bisa klik rapat baru Ada pilihan ya Kalau untuk buat rapat nanti Berarti nanti kita membagikan Link URL Kalau mulai rapat instan Bisa dimulai berarti langsung live Kita klik mulai rapat instan Rapat sudah siap, ini kita close aja. Tampilan awal tentunya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melakukan opsi lainnya untuk pengaturan pada setelan. Pastikan di sini untuk audio terpilih ya, sesuai dengan yang ada pada komputer teman-teman. Kemudian untuk speaker sama, ada internal, ada eksternal speaker. Silahkan dipilih. Pada video, gunakan kamera di sini sesuai dengan keinginan teman-teman, snap, OBS, droid cam, dan seterusnya. Saya defaultnya aja menggunakan USB VGA, bawaan. Ya, hasilnya kurang begitu bagus ya untuk resolusinya bisa pilih otomatis bisa pilih yang paling tinggi dalam hal ini saya akan memilih yang paling tinggi, definisi tinggi kemudian untuk umumnya ini tinggalkan panggilan kosong bisa dilewat aja. untuk teks ini silahkan teman-teman aktifkan nanti pilih untuk bahasanya sesuai kemampuan kita kita close tampilan seperti ini pada mulanya. Sekarang, kita akan membuat satu virtual background. Nah, dia langsung translate, ya, di sini, ya. Maka, saya nonaktifkan dulu karena ini translate-nya harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi, kalau bahasa Indonesia, maka seperti tadi karena nggak ada pilihan kalau ini ada pilihan bahasa Indonesia maka apapun yang kita tulis tadi akan muncul sebagai subtitle Oke okay, saya nonaktifkan kembali ke background awal Bagaimana untuk membuat virtual background sini teman-teman klik opsi lainnya terapkan efek visual nah di sini teman-teman bisa langsung membuat suatu visual kalau udah bisa bikin sendiri silahkan diupload. Untuk seperti ini ya sinergi promosi tapi tulisannya terbalik Bagaimana agar tidak terbalik ini semuanya terbalik tapi kalau untuk menggunakan yang tanpa kita desain itu otomatis nih teman-teman bagus cuma enggak ada teksnya ya sekarang kembali ke background yang kita siapkan tersendiri. Ya, saya Hartoko Edo, bidang IT E-commerce pada Central Java Tourism Board, Badan Promosi Pariwisata Jawa Tengah. Nah, bagaimana agar tulisan ini tidak terbalik? Permasalahannya di sini. Klik pada extension. Hati-hati, teman-teman, pelan-pelan. Manage extension. Kemudian pada strip 3 klik saja. Yang paling bawah Open Chrome Web Store Ketik pada sini Search The Store Video Mirror Pilih yang Logonya VM Klik saja Kemudian klik tombol Add to Chrome. Ada notifikasi seperti ini. Klik Add Extension. Nah sekarang ini sudah selesai. Artinya video mirror sudah berhasil tercantum pada ekstensi kita. Kita bisa close. Ini juga kita close. Kembali ke Google Meet. Nah, di sini teman-teman bisa kembali lagi untuk extension di klik. Kemudian aktifkan video mirror. Nah, ini sudah selesai. Nama saya terbaca jelas. Logo. Dan kalau saya geser ke sini... Wonderful Indonesia, Jatenggayang sudah terbaca dengan bagus. Demikian, teman-teman, semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas!